tujuh kuliner Eropa yang ramah dengan lidah orang Indonesia bisa dicoba 1. Kibbeling irisan bawang putih, mayones, dan saus tartar adalah beberapa pelengkap yang biasa dipilih untuk melengkapi kenikmatan kibbeling makanan yang populer juga sebagai street food ini merupakan potongan ikan segar tanpa duri dan dibalut ke dalam adonan tepung yang digoreng kering 2. schnitzel. Schnitzel bisa dibilang ketsunya Eropa Karena irisan daging yang telah dibumbui diselimuti dengan tepung roti hingga merata ke seluruh permukaan daging lalu digoreng Schnitzel biasa disajikan dengan potongan lemon supaya memberi sensasi rasa segar ketika menyantapnya Daging untuk membuat snizzle juga beragam disesuaikan dengan selera penikmatnya bisa daging ayam, sapi, ataupun babi. Number 3 Tiga, Polski Nalesniki Polski Nalesniki adalah kripes yang terbuat dari tepung, susu, telur, garam, gula, dan mentega serta dilengkapi dengan irisan yang memiliki rasa manis atau gurih lalu digulung. Untuk isian manis sendiri biasanya terdiri dari selai, Sedangkan untuk isian gurih, dapat diisi dengan keju, daging, jamur, atau skraut. Number 4 Empat, Tartletter. Populer sebagai kudapan pendamping teh, tartletter adalah kue tart yang memiliki isi berupa adonan asparagus putih, kaldu, dan potongan dadu daging ayam. Renyah di luar dan gurih di dalam disajikan pula dengan irisan daun peterseli sebagai topping Number 5. Scampi Buzara Kamu yang biasa menikmati udang saus padang atau udang goreng sekali-sekali cobalah menikmati Scampi Buzara Scampi Buzara terbuat dari udang yang dimasak tumis bersama pasta, tomat beserta bumbu tepung roti dan wine Bagi kamu yang tidak mengkonsumsi wine atau minim anggaran verjus dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti wine 6. Papa Nasi Saat sedang santai di rumah atau menyaksikan tontonan favorit di rumah Papa Nasi bisa dijadikan sebagai teman yang memuaskan lidah Papa Nasi tak lain adalah roti goreng atau semacam donat Yang diselimuti dengan krim serta selai blueberry atau sejenisnya 7. Kurena Paprais Meski terkenal sebagai bangsa yang tidak sering mengkonsumsi nasi, siapa sangka ada olahan khas Eropa yang cocok banget dijadikan sebagai lauk pendamping nasi putih hangat atau kurena paprais. Kuliner ini hampir mirip dengan kareraisu khas Jepang yang terbuat dari daging ayam dan saus kari. Hanya saja saus kurena paprais menggunakan kaldu, krim, dan krim. Mentega, lada, dan garam sebagai racikan adonan sausnya Nah itu tadi 7 kuliner khas Eropa yang ramah dengan lidah orang Indonesia Dari yang telah disebutkan tadi, kamu tertarik membuat dan mencoba yang mana nih? Ketikkan di kolom komentar ya Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu